Desa Sungsang ialah desa terujung di pesisir Sumatera Selatan Yang langsung berhadapan dengan selat bangka dalam hamparan Laut Cino Selatan Terkadang wong Palembang manggil masyarakat Sungsang ini sebagai wong laut Karena memang sebagian besar masyarakat Sungsang berprofesi sebagai nelayan Selain itu, desa Sungsang ini ialah desa Tuo yang diprediksi sudah berkembang sejak masa Sriwijaya. Konten kali ini Mang Dayat akan berjalan ke desa Sungsang 4 yang menjadi kawasan perlindungan mangrove dan juga akan ke makam ulama penyebar agama Islam di kawasan Sungsang ini yang disebut oleh masyarakat Sungsang Kiai Mesir. Tapi sebelum kita lanjut, insert dulu ya. Hilir mudik perahu nelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Mohon dukung Mang Dayat untuk selalu mengangkat dakwah Sejarah, budaya dan wisata kota Palembang Dan Sumatera Selatan pada umumnya Dengan men dan klik tanda loncengnya Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Wong Palembang ada di pangku Sari dijunjung Junjung Hilir mudik perahu nelayan. Berjalan cari ikan, bocah-bocah riang gembira bermain di pasir hitam. Mang datang ke Sungsang ini ida tapi barang adik-adik dari Universitas Sriwijaya Fakultas Pertanian. Untuk kuliah umum di sana dan langsung observasi lapangan mengenai tanaman mangrove. Mang kali ini Mang Dayat lagi ada di Sungsangpat. Kebetulan Kebenaran kami sekalian buat konten tentang sejarah dan beberapa makanan di sini. Mang Dayat juga bareng adik-adik dari Universitas Sriwijaya. Jadi mereka juga lagi ada kayak penanaman. Kayak penanaman mangrove. Ada juga sejarawan kita Kak Dedi. Kemudian ada kali ada Manglim. Nah. Jadi kali ini membedakan di konten Mang Daya sebelumnya kita di sungsang 1, sungsang 2. Kali ini agak maju-maju lagi, maju. Kita ada di sungsang 4. Ada apa beda di sini? Ikut terus konten Mang Daya. Mungkin banyak yang belum tahu kalau di sungsang 4 ini ada ekowisata mangrove hutan mangrove ini punya peran penting untuk lingkungan maupun kehidupan manusia. Mulai dari yang menjago habitat keanekaragaman hayati, yang menahan laju abrasi ataupun erosi, mengendali keperubahan iklim yaitu dengan nyimpan cadangan karbon dan juga sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat di pesisir. Kalau hutan mangrove ini semakin dikit, wajar baik Kalau iwak laut atau segala hasil laut itu jadi saro didapat. Pantainya indah, elok rupa pohon mangrove berjajar sepanjang pantai, tambah indah pemandangan. Berdasar ke data tahun 2021 yang diterbit oleh Global Mangrove Aliansi, secara global sebanyak 20% mangrove ini ada di Indonesia. Sehingga buat Indonesia jadi negara yang punya mangrove terluas di dunia. Tapi sayangnya untuk kondisi mangrove di Sumatera Selatan ini, seluas 62,5 hektar masuk dalam status sangat kritis. Sementara 562 hektar lainnya dalam kategori kritis. Atau sebanyak 18,23 persen. Dari luasan 345.990 hektar hutan mangrove di Sumatera Selatan, atau sebanyak 18,23 persen dari luasan 345.990 hektar hutan mangrove di Sumatera Selatan. Jadi masih Eh sama-sama kita jago hutan kita ini Karena hutan kita ini dan bumi kita ini pada umumnya Bukan punya kita baik Tapi juga punya anak cucung kita Jangan sampai anak cucung kita tidak nikmati lagi Karena bumi ini rusak Yuk sama-sama kita jago bumi kita ini Hilir mudik perahu nelayan Tebar jalan cari ikan Bocah-bocah riang gembira bermain di pasir hitam. Selanjutnya, kita berjalan menuju makam Kiai Haji Mesir, yaitu penyebar agama Islam di pedalaman ini. Desa Sungsang ini terbentuk sejabat ke-17 dari masa Kesultanan Palembang. Desa Sungsang ini dipimpin oleh Ngabehi atau kepala dusun yang bernama Lajim. Kesultanan Palembang juga menunjuk Paluwo sebagai demang yang tugasnya ngawasi lalu lintas pelayaran di muara Sungai Musi. Demang Paluwo dan Ngabehi Ngajim akhirnya berbesar atau menikahkan anak mereka. Nah, sebagian besar dari masyarakat Sungsang ini ialah keturunan mereka. Menurut catatan Wolster, tahun 1979 memang menunjuk ke bahwa Sungsang ini sudah dihuni sejak tahun 1600-an. Bukti ini semakin diperkuat dengan disebutkannya Sungsang pada suatu kesepakatan antara Sultan Palembang dengan POC pada tahun 1681. Bahkan diprediksi Sungsang ini lebih tua dari itu Diprediksi itsing pada saat datang ke Palembang atau ke Sriwijaya pada masa itu Awalnya itu singgah di Sungsang ini Jadi bisa diibarat ke Sungsang ini ibarat pintu gerbang atau pintu masuk Mungkin sekarang kita omongi cukainya lah Untuk yang masuk ke Sriwijaya ataupun Kesultanan Palembang Burung migran dan ikan sembilan Primadona marga susah Jangan lupa kecap udangnya Buat tangan ketika bertanda makam Kiai Haji Mesir atau yang bernama Kiai Haji Mahidin bin Haji Hashim. Masyarakat lebih mengenangnya dengan Kiai Mesir. Beliau adalah wali Allah yang menyebarkan agama Islam atau berdakwah di Sungsang ini. Sampai sekarang makam Kiai Haji Mesir ini masih sering diziarahi. Kiai Haji Mesir ialah salah satu ulama karismatik di Sumatera Selatan. Kelahiran Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kiai Haji Mesir ialah ulama yang berjasa mengembangkan Islam di Sumatera Selatan yang merupakan kawan dari ulama karismatik asal Palembang yaitu Kiai Merogan Namo Kiai Mesir ini adalah sebutan kawan-kawannya sesama ulama pada saat berguru di Timur Tengah. Konon ceritanya saat itu namanya Kiai Haji Mahidin. Pernah terjenguk lagi sholat Jumat di Mesir, padahal sosoknya itu diketahui ada di rumah. Nah semenjak itulah beliau dipanggil dengan sebutan Kiai Haji Mesir. Hilir mudik nelayan cari ikan. Kiai Haji Mesir berdakwah dengan cara mengado ke pengajian di majelis taklim dan juga di rumahnya. Selain itu, Kyai Haji Mesir ialah Wong yang menggagas berdirinya Masjid Jami di desa Sungsang yang saat ini berdiri menggahnian masjidnya. Selain sebagai ulama, beliau juga punya banyak keahlian lainnya. Beliau juga sebagai penghulu, sebagai tabib dan juga sangat ahli dalam ilmu falak. Letak makam Kyai Haji Mesir adu di desa Sungsang IV dan dinaungi bangunan yang sederhanalah beratap genteng. Di dalam bangunan yang sederhana ini ada dua makam yang diselimuti oleh kelambu bawahan Putih. Kedua makam itu ialah Kiai Haji Mesir dan juga istrinya Jeddah. Di dinding pemakamannya juga tertulis silsilah dari Kiai Haji Mesir dan juga anak keturunannya. Dari pernikahannya dikaruniai empat orang anak. Yakni Siti Hawa, Awaludin, Dulkusim dan juga Palema. Kiai Haji Mesir dan istri juga punya dua anak angkat. Ya ini dan Abu Bakar, Yai Haji Mesir meninggal pada tanggal 14 Agustus 1936, atau 26 Jumadil Akhir 1355 Hijriah di Palembang. Primadona Marga Sungsang. Jangan lupa kecap udangnya